Thank <laughs> you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathirun, taiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yardha, wa ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi, wa mentabi yang bi'isan ila yawmiddin ammabad muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur keharian Allah Subhanahu wa taala di mana kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini dalam rangka Mempelajari agama Allah sekaligus menunggu buka puasa. Adapun pembahasan kita pada sore hari ini, dan insya Allah kedepannya kita akan membahas beberapa. Uh, obat hati, beberapa uh, obat hati, dan ini penting untuk kita ketahui <tuh> karena ketika seorang hamba itu ya sulit untuk menangis, begitu pula ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an hati tidak bergetar ya, yeah, tidak khusyuk. Begitu pula ketika nasihat demi nasihat sulit untuk diterima. Maka di saat itulah hati butuh penawar. Dan insyaallah taala kita akan bahas beberapa penawar hati atau obat hati. Karena hati itu terbagi tiga sebagaimana disebutkan oleh Abu Qayyim ta'ala ada hati yang sehat atau selamat ada hati yang mati kemudian ada hati yang sakit jadi ada tiga hati hati yang sehat, yang selamat selamat dari kesyirikan ya yeah. jauh dari bid'ah ah. sehat dia berkembang dengan tauhid kemudian ada hati juga yang mati tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak menyembah kepada penciptanya kemudian yang ketiga ada hati yang sakit ya yeah. memiliki penyakit-penyakit hati maka perlu untuk kita apa yang mengobati hati yang sakit. Dan insyaallah kita akan bahas beberapa penawar hati. Kita ambil uh, obat hati ini dari perkataan ulama <coughs> ulama kita <coughs> yang bernama Yahya bin Muat rahimallahu taala. <coughs> Yahya bin Mu'ad rahimallahu ta'ala ini disebutkan dalam kitab Sifatul Shafwa, <coughs> jilid 4 halaman 341 beliau menyatakan <coughs> da'wa ul qalbi Kam satu asyia, obat hati itu ada lima perkara. Jadi kata beliau, obat hati ada lima perkara. Yang pertama kata beliau, Kira'atul Qur'an bittafakkur. Di riwayat yang lain disebutkan oleh Ibrahim Al-Khawas dalam kitab Hiliyah. Kiraatul Quran Bittadabbur. Membaca Al-Quran dengan Tadabbur. Atau tafakkur, memikirkan, merenungi. Itu hobat hati yang pertama. Membaca Al-Quran dengan Tadabbur. Kemudian yang kedua kata beliau, wahala mengosongkan perut, yaitu ber, berpuasa. Obat hati yang kedua adalah ber, berpuasa. Kemudian yang ketiga, wakia mulail menegakkan sholat malam. Obat hati yang ketiga, yaitu kiamulail menegakkan salat malam. Kemudian yang keempat, wadataru endasahat merendah ketika waktu sahur. Ya yeah, berdoa, berdoa merendah beristighfar di waktu sahur. Kemudian yang terakhir kata beliau. وَمُجَالَسَتُوا الصَّالِحِينَ Duduk bersama orang-orang yang soleh. Duduk bersama orang-orang yang soleh. Jadi beliau di sini sebutkan ada lima ya, perkara atau amalan yang bisa mengobati hati seseorang. Yang pertama, Kiraatul Quran bittafakkur atau bittadabbur. Membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Kemudian yang kedua, wa khalaul batn. Mengosongkan perut yakni ber berpuasa. Kemudian <coughs> yang ketiga, qiyamul lail. Menegakkan solat malam. Kemudian yang keempat, wat tadarru' Merendah berdoa beristighfar di waktu sahur. Kemudian yang terakhir, wa mujalasati ssolihin. Duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi, beliau di sini sebutkan ada lima obat hati, dan insyaallah huta Allah, ya, kalau masih ada waktu, kita akan tambah ya obat hati selain apa yang beliau sebutkan ini. Baik, kita masuk yang pertama. Obat hati yang pertama <coughs> adalah kirau atul quran, bita atau bita membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ya, atau memikirkan atau merenungi. Itu obat hati yang paling pertama yang beliau sebutkan. Yaitu membaca apa? <coughs> membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Merenungi maknanya. Nanti kita sebutkan <coughs> apa itu tadabbur? Kita akan sebutkan juga nanti, ya, yeah, buah tadabbur. Kemudian, kita akan sebutkan juga, ya, yeah, faktor-faktor yang bisa yeah, mendukung atau membantu kita untuk mentadaburi Al-Quran. Baik, jadi ini yang pertama, ya, obat hati yang pertama yaitu kiraatul quran bitafakkur membaca Al-Qur'an dengan penuh perenungan ya yeah, memikirkan maknanya merenungi isinya itu obat hati yang pertama jadi Al-Qur'an itu adalah obat hati karena itu Allah Subhanahu taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya ayuhan nas qad ja'atkum rabbikum Washifa ulimah fi sudur, wahudawarohmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu Taala berfirman, wahai manusia, telah datang pada kalian pelajaran dari rob kalian. Ya, washifa ulimah fi sudur dan penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sifati Al-Quran di sini sebagai apa? Ya, Syifa penyembuh. Penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada. Jadi Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai penyembuh, ya, obat hati. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seorang hamba, itu bisa terobati dengan apa? Dengan Al-Quran ya yeah. dengan dengan Al-Qur'an Di ayat yang lain juga disebutkan dalam surah Al-Isra 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khasar dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu, kata Allah, tidaklah menambah kepada orang-orang yang tolim selain apa? Selain kerugian. Jadi Al-Quran itu adalah obat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tolim itu bukan obat baginya. Tapi apa? akan menambah kerugian atasnya. Ya. Yeah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman S.A.D. dalam tafsir beliau tentang ayat ini. Kata beliau, Al-Quran, Al quran mustamilun al-sifai wa rahmati wa laysa dalika likulli ahad. Kata beliau, Al-Quran, itu mengandung penyembuh. Dan rahmat Dan Ini tidak berlaku Untuk semua orang paham ini? Jadi Al-Quran sebagai penyembuh Dan rahmat Itu tidak berlaku pada semua orang Ya yeah. Jadi tidak semua orang bisa apa? Bisa mendapatkan rahmat dengan Al-Quran Tidak semua orang bisa sembuh Dengan Al-Quran jadi Al-Qur'an kata beliau mengandung ya penyembuh dan rahmat. Tapi ini tidak berlaku pada semua orang. Kemudian kata beliau berikutnya wa inna madzalika lil mu'minina bihi al-musaddiqina bi ayatihil al Kata beliau rahimallahu taala namun yakni Al-Qur'an itu hanya berlaku bagi kaum mukminin yang membenarkan ayat-ayatnya dan beramal dengan ayat-ayat tersebut, ya, yeah. jadi yang berlaku sebagai obat atau rahmat yaitu terhadap kaum mukminin yang membenarkan ayat-ayat Allah serta mengamalkan ayat-ayat tersebut. Jadi tidak semuanya, tidak semua orang itu bisa sembuh dengan apa? Dengan Al-Quran Ya yeah. Hanya orang-orang yang beriman saja Yang memenarkan Ayat-ayat Allah Kemudian mengamalkan ayat-ayat tersebut Dia membaca Al-Quran Ayat-ayat Allah dengan tadabur Dia merenungi Dia berupaya mengamalkan Isi kandungan Al-Quran Maka itulah yang apa Yang menjadi penyembuh baginya Ya yeah. Jadi Al-Quran itu menjadi penyembuh Bagi orang-orang yang Orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau berikutnya, Wa amad doli muna bi adamit asdi kibihi wa adamil amali bih, falataziluhum ayatuh illa khasara idbihi takumu alaihi mulhudjah. Kata beliau berikutnya, <coughs> Adapun orang-orang yang tolim, yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran maka ayat-ayat tersebut itu tidak menambah baginya kecuali apa? Kecuali kerugian. Ya, karena hujah telah tegak kepadanya dan dan apa tadi karena hujah itu telah tegak kepadanya dengan ayat-ayat tersebut. Ya, jadi Al-Quran itu menjadi apa? Penyembuh dan rahmat itu bagi orang-orang yang beriman, yang membenarkan. Yeah, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, adapun orang-orang tolim, -orang itu bukan menjadi penyembuh baginya. Tapi apa? Justru menambah kerugian bagi mereka. Karena telah apa? Ya, yeah, telah tegak hujah atas mereka. Itu ya? Jadi Al-Quran itu sebagai penyembuh bagi siapa? Bagi siapa? Ayo, siapa nama tak? Ah, virus. Ah, bagi siapa? Apakah semua orang bisa sembuh? Ah, tidak. Bagi siapa, Pak Ya, yeah, orang-orang yang beriman, yang membenarkan kandungan Al-Qur'an dan mengamalkan. Adapun orang-orang tolim, tidaklah menambah baginya kecuali apa? Kecuali kerugian. Ya. Yeah. Jadi ya Al Quran. Jadi Al Quran sebagai apa? Penawar hati. Dan ini juga disebutkan oleh Al Imam Ibnul Khayyim رحمه الله Kata beliau, Al Quranu huwa shifa utamu min jamil adawil kalbiyati walbadania wa adawil dunya walakhir. Kata beliau رحمه الله تعالى, Ibnul Al Quran adalah penyembuh yang paling sempurna dari seluruh penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu apa? Kata beliau adalah penyembuh yang paling sempurna dari seluruh penyakit-penyakit hati begitu pula penyakit-penyakit yang ada pada anggota tubuh kita. Kemudian serta penyakit-penyakit dunia dan penyakit-penyakit akhirat. Nah itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyembuhkan ya, berbagai macam penyakit yang ada dalam hati. Begitu pula penyakit yang terdapat dalam anggota tubuh kita. Serta Al-Quran itu ya, penyembuh dari penyakit dunia dan akhirat. Nah itu Al-Quran. Jadi, Al-Quran sebagai apa? Ya, yeah, penawar hati. Dia bisa menyembuhkan hati seseorang. Jadi, penyakit-penyakit hati seperti hasad, yeah, iri, dengki, ujub, dan seterusnya al Itu bisa terobati dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu, ya, yeah, sebagai apa? Penyembuh hati. Begitu pula penyakit yang terdapat dalam anggota tubuh kita itu bisa disembuhkan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Banyak riwayat-riwayat ya. Ya, Nabi SAW membaca beberapa ayat atau surah ya sebagai apa? Beliau membaca ketika apa? Ketika mengalami ya sakit. Seperti Al-Fatihah tiga Kul, dan seterusnya. Jadi Al-Qur'an itu penyembuh ya. Penyembuh bagi hati, begitu pula anggota badan, serta penyembuh juga menyembuhkan penyakit penyakit dunia. Ya orang-orang yang menginginkan dunia itu bisa, apa, bisa disembuhkan dengan apa? Dengan Alquran. Begitu, begitu pula penyakit penyakit akhirat. Esok, itu bisa apa? Tersembuhkan dengan apa? Dengan, dengan Alquran. <tuh> Baik. <tuh> itu obat hati yang yang pertama membaca Al-Qur'an dengan tadapur atau tafakkur memikirkan maknanya merenungi isi kandungannya Di ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina atainahumul kitab yatluna hu haqqat tilawati ulaika yu'minun bih Orang-orang yang telah kami turunkan padanya Al-Kitab mereka membaca Alkitab tadi dengan sebenar-benar tilawah, sebenar-benar bacaan. Ya, mereka itulah orang-orang yang beriman terhadap Alkitab tersebut. Ya, disebutkan di sini bahwasanya mereka membaca hak patilawah, sebenar-benar bacaan atau tilawah, disebutkan apa maksud atau makna haq qtilawatihi yaitu takunu bikiraati wa hifdhihi wa fahmihi wa wal amali maksud dari apa haq qtilawatihi membaca dengan sebenar-benar tilawah sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Hadilallahu taala takunu bikiraatihi wa hifdhihi yaitu apa dia membaca Al-Qur'an dan menghafal. Jadi yang pertama dia membaca Al-Qur'an, dia menghafalnya, kemudian wa fahmihi dia memahami kandungan, memahami makna Al-Qur'an tadi, kemudian wa tadabburihi dan dia mentadabburi, merenungi isi kandungan Al-Qur'an, kemudian wal 'amali bih dan beramal dengan Alkitab tersebut. Jadi ada lima ya. tilawatihi, kata beliau. Yang pertama kiraat membaca. Kita baca Al Quran. Ya, kita baca Al Quran. Kemudian yang kedua waftihi. Kita berusaha menghafal, menghafal Al Quran. Kemudian yang ketiga wa fahmihi. Ya, berusaha memahami. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, وَتَدَبْبُرِهِ Dia mentadaburi, merenungi, isi kandungan. Al-Quran. Kemudian yang kelima, وَالْعَمَلِ بِهِ Beramal, ya dengan apa? Al-Quran tersebut. Jadi ada lima ya. hak تِلَوَةِ Coba sebutkan. mana Firdaus. Sebutkan lima tadi membaca membaca Al-Quran dan Mentadaburinya sudah barusan disebutkan 5 masih lama ini buka puasa jangan berpikiran dulu ke sana fokus dulu Ayam Firdaus. ada 5 Hmm? Tidak dicatat. Ketinggalan. Dari tadi di situ. Tak? Ghazali. Mana Ghazali? Ah, Ghazali. Saya sebutkan. Lima tadi. Apa? Membaca Al-Quran. Menghapal. Terus, ha? memahami, baru tiga, mentadaburi, satu p satu p mengamalkan, isi kandungan Al-Quran. Jadi lima, ditulis firdaus, apa tadi? Satu. Membaca, menghapal, terus mentadaburi, terlangkai satu. Memahami, terus satu P. Mengamalkan, mengamalkan Al-Quran. Jadi lima ya, baru dikatakan hak tilawati. Dia membaca dengan sebenar-benar tilawah, sebenar-benar bacaan. Ada lima yang bisa sebutkan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Jadi kita harus membacanya. Yang kedua, menghapal. Berusaha menghapal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang keempat, mentadaburi. Merenungi isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Baru dikatakan, hak haqmatilawati. Dia telah membaca apa? Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Sebenar-benar bacaan. Kemudian, kata beliau, Syekh Abdul Razak, yeah. selanjutnya, Kama fasarahu bidhalika sahabat wa tabi'un. Sebagaimana, yeah. uh, hal tersebut, ditafsirkan oleh sahabat dan para tabi'in. Qalaib bin Mas'ud r.a. Kana rajulu minna idha ta'allama lam yu'adz hunna hatta yu'rafa ma'ani ma'aniyahunna wal 'amala bihinna kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'alaan dahulu orang-orang ya, di antara kami di zaman beliau apabila mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an mereka tidak apa tidak berpindah sampai betul-betul mengetahui maknanya dan beramal dengan ayat-ayat tersebut. Itu para sahabat. Jadi ketika mereka membaca 10 ayat, mempelajari Al-Quran, mereka tidak berpindah ke ayat setelahnya, sampai betul-betul apa? Betul-betul, ya, memahami, merenungi, isi kandungan Al-Quran, dan mengamalkan ya, Al-Quran tersebut. Jelas ya? Kemudian wakiratul Quran dunafahmi wamaanihi awil amali bimaja abih bimaja afih la tuadu tilawatan bikhakin dan membaca Al Quran tanpa memahami maknanya tidak mengamalkannya yeah maka tidak dianggap sebagai apa tilawatan bikhakin tidak dianggap membaca dengan Sebenar-benarnya. Jadi harus ya kita baca mentadaburinya dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Baik. Sudah habis waktu ya. Habis waktu nih. Yeah. Sudah nih, persiapan. Tinggal beberapa menit lagi nih. Baik, insya ta'ala kita akan lanjut ya di pertemuan berikut. Masih obat hati yang pertama ya? Tentang apa? Al-Quran, baca Al-Quran dengan tadabbur. Kita belum menyebutkan apa? Dia buah dari tadabbur. Begitu pula faktor-faktor yang mendukung yang membantu kita apa? Bisa mentadaburi Al-Quran, baik sekira sampai di sini. Kurang lebihnya mau dimaafkan ilahuna subhanakallahumulihamdik. Asyadallah ila ila anta astagfirullah wa tukubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.